Apakah Zong, saudara-saudara? Hmm, Lewat kembung Lewak <laughs> balur Yuk, yuk. Song lagi. Tapi ini biasanya pancet deh ya, ini bisa Kita ngobet no jodoh tau nggak ya? lu lu parah kilo makasih ma lu ma Dapat sampah. hai hai hai tengah tuh selorot Ketol ini nama buk joloh nah, Apa belas say. 上上上 Coba dulu, temenin kau. Nih, wangi. Pikir kau, kau kail sampah. Aduh, aku nanya, "Wah, ini na kok kiper dua kaki? Ini kok strike lu, strike?" kan kiper at Janya bekelin kono kok deh lu, he? Jero lah! Ya, opo, kalau lu lu lu lu, ku wakil ya, lu. pomang urang. Dikodak iwak iki wis dise. Dewa nang ireng-ireng kalo opo? Iwak opo mungkin serpunk bentuknya. Musa kerja Udang dulu, Lepang dulu. Ah, no tengo perucurro No tengo Tuh loh ini rasa <laughs> odium kakap, kutek atau orang Malang jalanan mesti jalani Ini kok, lu Mbak. terasa nih, Mbak. Menculat si sak gorengan, iya nih gue nunggu di tengah gue, gue nyeseng rontok abang gue loh Ini balik kan ayo kakap, aku ngomong apa kakap dah, <laughs> betoh Iwak lu <laughs> Pinter deh ya. Boleh orang deh paling. Yo.